Siang, geng. Wih, langau. Kalian kiro, melupakan seseorang itu gampang, ah, mudah sih kalian melupakan orang itu. Jadi kalau kalian ingin meninggal pasangan kalian yang sedang sayang-sayang bantuan, tolong dipikir. Pakai utak. Langau.